Kita lagi cari mainan nih Di sini banyak banget lumpurnya Semoga kita beruntung dapat mainan Ini ada wadah nih teman-teman Kita bantu cari ya teman-teman ya Bantu cari ya Wah Itu kayaknya ada mainan nih teman-teman tertutup lumpur nih Wow Hmm Dapat nih satu Ada yang tahu nih kenapa? apa Kasih tahu ya teman-teman nah mana lagi nih teman-teman ada yang lihat wah ini dia nih teman-teman dapat satu lagi nah warnanya apa nih teman-teman aku nggak tahu warna apa nih waduh beruntung banget ya ada lagi ada lagi huh, banyak banget nih lumpurnya sebentar kita cuci sama-sama ya teman halo guys ini lagi nih ada yang merah-merah sembunyi di bawah pasir nih Wow, ada dua nih Hah. ini bintang laut teman-teman kayaknya mereka saudara kembar nih teman-teman tuh lihat sepertinya mereka bersaudara teman-teman kakak adik nih disimpan lagi Nah ini lagi ada nih Apa nih yang besar nih Hmm Mainan juga nih Wow kirain tadi ikan meneran nih Hmm gemuk ya ikannya Sepertinya dia sudah makan banyak nih teman-teman Ada lagi nih Apa nih Wow Cukup kotor juga nih teman-teman Hmm, ini ikan buntal ya teman-teman Simpan Simpan aja Asal kita dapat mainan hari ini Nah ini lihat ada merah-merah nih Merah-merah Tapi bukan bibir teman-teman Nah ini apa nih Lobster lagi guys wadidah mantu mantul mantul mantul mantul Simpan Oke okay. Lanjut lagi nah ini dapat lagi nih satu nih ini apa nih Wow gurita mainan teman-teman ada yang beneran nih didapat kita cari dalam lubang siapa tahu ada nih nah ini ada nih kenapa nih teman-teman nemo lagi nih kok ada nemo di sini teman-teman mungkin mereka terdampar nih Wah simpan lagi. Kalau di sini. Hei, kamu. Cari mainan juga ya di sini kamu ya? Tidak. Tidak. Jangan cari mainan di sini soalnya aku yang cari mainan di sini. Nih, aku sudah dapat banyak nih. Aku cari kerang. Oh, kamu cari kerang ya? Kerang yang ada Nah, kamu belum dapat kepiting hari ini ya? Waduh, ini temanku, guys. Dia cari kerang, coba lihat kerangnya. Kulit, oh ini, ini apa nih? Kulit kerang ya? Iya, oh buat apa? Bikin istana, oh buat bikin istana, istana laut ya? Iya, oke, okay, aku lanjut. Cuci mainan dulu ya. ya. Nah, kita cuci di sini aja nih. Hey, kamu jangan dekat-dekat air. Nanti kamu diterkam sama penghuni air. Ya? Oke, okay, ini sudah bersih teman-teman. Ayo kita pulang nih teman-teman. Ya. Kita sudah capek cari mainannya, teman-teman. Alhamdulillah hari ini dapat nih. Banyak nih. Beruntung banget. Mantul wadidau, mantul mantul mantul mantap. Gitu, guys. Ayo. Hey. Kamu mau masih mau cari mainan ya? Aku tinggal dulu ya. Tidak. Dadah. Dadah.